sekarang saya mau membuat semacam counter dengan PHP dan tag dari tutorial sebelumnya kita bisa membuat file baru dan mengupdate menambahkan dan juga menampilkan dan sekarang saya langsung membuat file baru lalu saya simpan di saya sudah membuat folder di hitungan diklik dan di sini saya mau membuat index.php. Dan saya simpan di sini lalu saya membuat kode PHP. Dan di sini saya menggunakan beberapa fungsi yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu fungsi tentang file. Dan di sini saya langsung membuat variabel dolar diklik mungkin adalah diklik atau file, ke file aja sama dengan dan di sini saya membuat satu file yang namanya diklik.txt semacam itu untuk filenya dan di sini saya langsung memberikan perintah seperti tutorial sebelumnya if dan saya memberikan langsung semacam ini, dan file axis, garis bawah, axis, lalu kurung buka kurung tutup, dan dollar file. Semacam itu, jika ini ditemukan, maka di sini saya akan menambahkan dari... Oke, oke, oke, sekarang. Pemikirannya berbeda lagi Dan jika ini ditemukan Saya mau membaca dulu isinya Jadi saya membuat Perintah semacam ini Saya memberikan dolar lagi Isi TXT Sama dengan Dan Oke okay. Buka dulu Buka TXT Dan di disini f open lalu kurung buka kurung tutup titik koma dan di f open saya memberikan dollar file lalu koma dan r read dan di sini saya mau membaca dan di sini saya langsung memberikan f read dan f read kurung buka kurung tutup lalu titik 2 titik dan koma lalu di sini dolar buka garis bawah txt, dan koma banyaknya karakter saya memakai mungkin 12.000 semacam itu dan saya di sini memberikan variabel dan dolar isi txt mungkin semacam itu sama dengan seperti itu dan di sini jika sekarang saya kasih echo dolar isi txt titik koma maka jika saya simpan dan saya pergi ke sini lalu saya kembali ke sini dan di sini ada PHP oke saya reload dan di sini ada hitungan diklik Oke, okay, saya tidak mempunyai file, soalnya. Dan di sini, saya mau memberikan di else. Di else-nya, saya memberikan fungsi pembuatan file. Dan di sini, saya membuat dolar mungkin, buat txt. Sama dengan f, open dan kurung buka kurung tutup titik koma lalu di sini adalah dollar file koma dan w write dan di sini saya langsung memberikan f write dan kurung buka kurung tutup titik koma dan di sini saya memberikan dollar buat harus bawah txt dan koma di sini adalah isinya di pertama saya saya mau memberikan angka 0 seperti itu dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload saya sudah mempunyai seharusnya saya sudah mempunyai file baru ini saya sudah mempunyai 0, karena sudah dibaca di sini. ehu isi tag. Dan di sini, setelah ini bisa dibaca, saya mau menambahkan satu angka dan menulis lagi. Menulis ulang angka yang sudah dibaca di sini. Dan di bawah, saya langsung menuliskan... Saya buat variabel lagi dan hmm, mungkin diklik garis bawah txt dan variabel ini hmm, oke okay. saya mau membuat update txt dan di sini saya memberikan f open lagi f open dan saya memberikan kurung buka kurung tutup Titik koma, dan di sini adalah dollar file. Lalu, koma, dan di sini saya mau memberikan w, write Saya mau mengupdate soalnya di sini. Dan di sini saya langsung memberikan f, lalu write dan kurung buka kurung tutup. Titik koma, dan di sini saya mau memberikan dollar. Uh, update txt dan koma sekarang saya mau memberikan isinya isinya saya berikan ini variabel ini saya copy di sini dan titik lalu oke okay, langsung saya memberikan tambah satu seperti itu dan sekarang saya mau taruh ini di mungkin di bawah sini atau saya membuat di sini saja saya membuat lagi untuk pembacaannya dan di sini dolar baca txt lalu kurung buka kurung tutup oke sama dengan dulu dan f open lalu kurung buka kurung tutup titik koma dan di sini dollar file lalu koma dan r untuk read lalu di sini langsung saya memberikan echo dan saya memberikan file f read kurung buka kurung tutup titik koma dan di sini dolar baja harus bawah txt koma dan 12.000 Oke semacam itu dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke web browser dan saya reload setiap kali diklik maka saya akan mendapatkan tag itu ditambah dan langsung ditampilkan di halaman indeks semacam ini dan jika saya pergi ke folder saya lalu saya pergi di hitungan diklik maka diklik txt saya sudah mempunyai 14 sama persis di sini dan jika saya buka terus dan sekarang saya pergi ke txt saya tutup dulu dan saya buka lagi di .txt maka dia akan mempunyai 18 juga oke semacam itu dan sekian tutorial tentang pembuatan counter dengan .txt file dan php kita lanjutkan tutorial php dasar ke materi selanjutnya dan salam